Gue sih ngomong duitnya oke, duitnya itu rah mas, berjuang ya kesal Yang ini kadangnya mengkis-mengkis, ngantek tak sambil gulung-gulung barang. Apa menurutmu ini gampang? Gampang orang? Gampang orang? Gampang orang? Gampang orang? Bawa tanggitmu Bawa tanggitmu Bawa tanggitmu Bawa tanggitmu Bawa tanggitmu itu rah ya komen, aja lali Di Share lock Tak parah nih <laughs> <laughs> Oke <Okay. laughs>